Karena lokasi kebun sawitnya lagi banyak rumput, jadi kita anggun dulu, guys. Pagi yang ceria, kita mengangon sapi dulu, guys, karena di sekitar kandangnya lagi dikasih racun atau di, lagi dirandak rumput-rumputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Salman TZ Sudah lama kita tidak melakukan kegiatan Mengupload video tentang sapi Sekarang kita melakukan kegiatan seperti biasa guys Kasih kebun sawit Sekarang sudah lagi sedang dirandap Jadi kita angon ke tempat kebun sawit yang lebih mantap rumput-rumputnya dan tinggi-tinggi dan subur nah, saksikan terus video kami ya guys kami ini lagi mencari lokasi rumput guys karena lokasi kandang ini sudah diberi racun atau dirandap kebun Ini lagi mencari rumput gas Mencari rumput yang lebih Mantap dan subur Ini anak avatarnya, Guys. Umur 3 bulan lewat. Nih, kebunnya baru selesai dirandap, Guys. Jadi kita pindah lokasi lain mengangon sapinya. Ada yang ngintip, Guys. Ah. Ada yang ngintip tuh guys. Melihat rumput tetangganya subur guys. Oke guys, kita ketemu rumput tetangga yang lagi subur nih guys Jadi kita angon sekitar sini aja guys Karena rumput tetangganya subur-subur Mana tahu sapinya makan dengan lahap Sudah jauh perjalanan kita, guys. Akhirnya kita menemukan rumput tetangga, guys. Nah. Sapinya minum dulu, guys. Ini rumput tetangganya. Sini, sini, sini, boy. Sini-sini, boy, boy, boy. Ni boy, rumput tetangga, boy. Oh, subur, guys. Rumput tetangga, guys. Ah Ini, guys. Rumput tetangga, guys. Jadi, sapinya mulai mencari ah, subur-subur, guys. Dah kelihatan rumput tetangga, guys. Subur nih guys Nah dapat rumput tetangga guys Subur guys Jadi kita anggun aja di sini. Jangan lupa tonton terus video Salman TZ Yang lainnya guys Supaya Salman TZ lebih giat lagi Membuat video-video baru Tentang ternak sapi guys